Baik, sebelum keramalannya di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua ini. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada diri Anda. Di sini kita akan membahas tentang bagi zodiak yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak harta serta tabungan di bulan Desember tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energy yang dapatkan masing-masing zodiak yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta tabungan di bulan Desember tahun 2020 pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat. yang potensi kaya raya dan mempunyai banyak harta dan tabungan di bulan Desember tahun 2020. jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta di bulan Desember tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. itu zodiak yang pertama adalah Four of Swords ataupun Empat Pedang. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini diprediksikan seorang Taurus berpotensi akan kaya raya, tajir melintir banyak harta banyak tabungan di bulan Desember tahun 2020 di sini digambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang tenang dalam mengambil suatu keputusan mengambil setiap langkah untuk melakukan setiap usaha yang dapat menunjang keuangan serta kehidupannya di bulan Desember tahun 2020 di sini juga digambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang rajin menabung suka menabung namun di satu sisi seorang Taurus merupakan seseorang orang yang suka membantu juga dan di sini juga digambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mempunyai usaha yaitu dimana kategori melebihi dari satu usaha yang dapat menunjang keuangan serta kehidupannya di bulan Desember tahun 2020 sehingga di disini seorang taurus bisa diperikksiikan akan memiliki banyak harta kaya dan tabungan di bulan Desember tahun 2020 untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umum, page of Cup itu diartikan seorang anak. Jadi, disini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mempunyai, ataupun berpotensi kaya raya dan memiliki tahun bulan Desember tahun 2020, di mana disini seorang Taurus mendapatkan support energi dari seorang anak yang merupakan anak Taurus ataupun anak saudara Taurus sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah "the full" secara mumduful itu diaktikan awal mula permulaan meniti menata dan memperbaiki kembali jadi jika kartu dupul kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan okay. seorang taurus merupakan sosok seseorang yang suka memulai suatu usaha yang baru suatu ide yang baru yang di mana di sini dapat meningkatkan serta menunjang keuangannya yang berdampak positif kepada kehidupannya yang dimana sini juga seorang Taurus mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang anak, yang merupakan anak telus ataupun anak saudara atau sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah four of pentacles ataupun empat koin. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak domini, yang dimana disini dikembangkan. Seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta tabungan di bulan Desember tahun. 2020 di sini juga digambarkan seorang gemini memiliki empat koin yang di mana dua koin berada di kaki itu menggambarkan apapun langkah ataupun apa upaya yang dilakukan oleh seorang gemini di bulan Desember akan meningkatkan keuangan dan berhasil menunjang kehidupan serta berdampak positif kepada finansial seorang gemini di bulan Desember tahun 2020 dan satu koin berada di gambar itu menandakan setiap usaha dan setiap Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Gemini akan membuahkan hasil dan berdampak positif kepada keuangan kehidupannya. Dan satu koin itu berada di kepala menandakan apapun ide ataupun apapun usaha yang akan dipikirkan oleh seorang Gemini akan berdampak positif kepada kehidupannya. Sehingga di sini bisa diprediksikan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak tabungan di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah... Page of one. Secara umum page of one itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak harta di bulan Desember tahun 2020. Dimana di sini seorang gemini memiliki support energi dan masukan serta dukungan dari seorang anak. Dan jika kak kedua kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang gemini suka. Memulai suatu permulaan yang baru di mana di kategori setiap usaha akan membuahkan hasil yang maksimal kepada seorang Gemini Yang bertujuan untuk membahagiakan seorang anak dan seorang Gemini mendapatkan support energi dan doa dari seorang anak yang merupakan anak Gemini Ataupun anak saudara serta anak-anak di lingkungan sekitar Gemini sendiri Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Six of Cup ataupun enam Piala untuk sejati yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang di mana di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak harta, banyak tabungan di bulan Desember tahun 2020, di mana di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain, di sini digambarkan seseorang memberikan bunga kepada orang lain, itu diartikan. Orang yang suka membantu di bulan Desember ini akan terbuka pintu rezekinya secara otomatis yang dimana di sini diprediksikan. Seorang Cancer keuangannya akan semakin meningkat dengan suka membantu orang lain dan dapat diprediksikan di sini seorang Cancer akan berpotensi kaya raya dan memiliki banyak tabungan di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Cups. Secara mungkin King itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa yang dimana di sini digambarkan. Seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain dan membuka pintu resikinya secara otomatis. Dan di sini seorang Cancer berpotensi kaya raya dan memiliki banyak tabungan di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu to kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Seorang Cancer memiliki ataupun ingin memulai suatu awal yang baru yang dimana di sini seorang Cancer suka membantu, suka berbagi kepada orang lain. Dan di sini seorang Cancer mendapatkan support energi dan masukan dari orang-orang yang ia bantu serta doa dari orang-orang yang ia bantu di bulan Desember tahun 2020 yang berdampak positif kepada kehidupannya. Dan untuk sudut yang keempat adalah 3 ataupun 3 tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris, yang dimana mana di sini prediksikan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak tabungan di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Aris akan mendapatkan ataupun akan memiliki banyak tawaran pekerjaan di bulan Desember tahun 2020, yang dimana mana di sini seorang Aris akan mendapatkan 3 tawaran pekerjaan sekaligus yang bernilai besar. Sehingga di sini bisa diprediksikan seorang aris akan memiliki banyak tabungan, banyak harta, dan berpotensi kaya raya di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan setiap pekerjaan yang dilakukan ataupun yang diterima oleh seorang aris di bulan Desember ini akan ia kerjakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin sehingga orang-orang akan terus mempercayainya dan pekerjaan akan selalu ditawarkan kepada seorang aris yang menampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansialnya. Dan disini bisa diprediksikan ataupun dikategorikan seorang aris merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak harta-banyak tabungan di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of sword Secara umum, King of sword itu diartikan seseorang yang matang pilihannya ataupun yang sudah dewasa dan dapat dikategorikan seseorang yang lebih tua dari Aries sendiri. Dan disini menggambarkan seorang aris memiliki banyak Tawaran pekerjaan dan seorang Aris akan mengerjakannya dengan penutang jawab disiplin yang dimana di sini seseorang tersebut merupakan sosok seseorang yang memberi masukannya itu orang tua Aris, sahabat Aris ataupun kerabat Aris sendiri agar selalu bertanggung jawab dan agar selalu disiplin di dalam bekerja sehingga berdampak positif kepada kehidupannya dan jika kartu doful kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan. Seorang Aris memulai suatu pekerjaan itu dengan penuh hati-hati, tanggung jawab dan disiplin yang dimana di sini setiap pekerjaan Aris akan dinilai plus oleh orang-orang sehingga pekerjaan akan terus mengalir kepadanya yang berdampak positif kepada keuangan, finansial dan kehidupannya yang di sini seorang orang tua akan mendukung serta mensupport Aris sendiri dan di sini bisa kita simpulkan, 4 zodiak yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak tabungan harta di bulan Desember adalah yang pertama zodiak Taurus,